Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh Saya Nur Hayati, guru tematik di kelas 5 SD Muhammadiyah 2GB Gersik Saya peserta lomba best Practice di ajang Muhammadiyah Education Award 2021 Saya menggunakan penerapan lagu ornamen dan game Takeshi Dengan memanfaatkan Youtube dalam materi organ pencernaan pada manusia Dan diterapkan dalam pembelajaran daring di kelas 5 SD Muhammadiyah 2GB Gersik Selamat menyaksikan, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak pernah nggak berpikir Apa saja ya proses yang ada di dalam tubuh kita Dalam pencernaan itu Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan Nah, dari organ-organ pencernaan Pencernaan Yuk simak Baik-baik video ini Nah anak-anak Di dalam organ pencernaan itu Terdapat berbagai Macam organ Nah Ada apa aja ustadzah? Ada mulut Ada kerongkongan Ada lambung Ada usus besar dan ada anus. Kian anak, -anak. kira-kira anak-anakku hafal enggak ya organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita? Di zaman kecil kita, nah, sekarang ustazah akan menampilkan liriknya di sini. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama mulut. Adapun pun fungsi dari organ pencernaan makanan Yang pertama mulut untuk tempat masuknya makanan Kerongkongan untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung Dan ada lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim Dan usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan Kemudian ada usus besar sebagai tempat penyerapan air Sisa penyerapan usus halus dan anus saluran pembuangan sisa makanan Proses pencernaan makanan pada manusia, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian akan masuk ke dalam lambung, kemudian diteruskan ke usus halus, dan diteruskan ke usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Oke anak-anakku, tetap semangat ya. Oke, setelah kita belajar tentang berbagai macam organ pencernaan. Pertama, yaitu proses memasukkan makanan terjadi di mana ya? Benar, di mulut. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak bisa jawab di kolom komentar YouTube di bawah ini.